Karena popularitasnya yang kian meninggi, banyak orang yang mulai beralih ke investasi emas. Tak perlu khawatir apabila Anda termasuk yang ingin berinvestasi di logam mulia ini namun tidak mengetahui cara investasi emas yang aman. Tapi sebenarnya bagaimana cara investasi emas yang aman untuk pemula, berikut ulasannya. 1. Pastikan tujuan investasi emas. Sebelum memulai investasi emas, pastikan Anda tahu untuk apa tujuan Anda berinvestasi. Cara investasi emas yang aman ialah mengetahui dengan baik tujuannya dalam berinvestasi. Banyak tujuan yang bisa dijadikan target dalam berinvestasi emas, apakah untuk tabungan pernikahan, pendidikan, atau investasi hari tua. 2. Pantau perkembangan harga emas secara berkala. Cara investasi emas yang berikutnya adalah memantau perkembangan harga emas secara berkala. Saat ini, tidak sulit untuk memantau perkembangan harga emas. Banyak situs-situs di internet yang menampilkan perkembangan harga emas setiap harinya. Kemudian ada juga aplikasi pada ponsel yang dapat menampilkan perkembangan harga emas. 3. Beli emas di tempat yang terpercaya. Cara investasi emas selanjutnya adalah mengetahui tempat pembelian emas. Ada beberapa tempat yang menjual emas batangan untuk berinvestasi. Namun Anda sebaiknya membeli emas di tempat-tempat yang menjual secara resmi dan terpercaya. Resmi yakni menjual emas dengan menyertakan surat-surat dan sertifikatnya karena ada penjual emas yang menyediakan logam mulia tersebut dengan cara cepat namun tidak disertakan dengan sertifikat. Hanya emas batangannya saja. Empat Tempat penyimpanan emas yang aman. Selanjutnya cara investasi emas yang mudah diikuti oleh pemula ada perhatikan tempat penyimpanannya. Salah satu tips atau cara investasi emas adalah Anda juga harus mengerti tempat penyimpanan emas yang aman. Yang paling mudah ialah menyimpannya di rumah sendiri di dalam brankas atau safety box 5. Fokus masa depan Cara investasi emas yang selanjutnya adalah fokus di masa depan Anda harus memahami bahwa investasi merupakan tabungan untuk masa depan baik itu Yang sifatnya jangka pendek atau jangka panjang yakni bisa 10-15 tahun mendatang Jadi saat melakukan investasi, termasuk investasi emas, perlu kesabaran dalam melihat hasilnya Investasi emas sangat cocok sebagai investasi jangka panjang sehingga hasilnya baru terasa setidaknya 5 sampai 10 tahun mendatang. Sekian cara investasi emas untuk pemula. Dapatkan Ibu e cara berkebun emas secara gratis, silahkan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983 1.01. Untuk mendapatkan harga emas terbaru setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.